Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wabiyina sta'in Ala umurid dunia wad-din Assolatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in yang terhormat Bapak Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri Lima Serang, yang terhormat para Wakamat MTS Negeri Lima Serang, yang terhormat. Bapak Ibu Dewan Guru, panitia kegiatan Matsama yang Ibu banggakan serta peserta kegiatan Matsama yang Ibu cintai. Puji syukur marilah kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita. Di antaranya nikmat iman dan islam Serta nikmat sehat walafiat Salawat beserta salam Marilah kita limpahkan kepada junjungan Nabi Besar kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Para peserta bersama yang ibu cintai. Pada kesempatan kali ini Ibu akan memberikan materi tentang Tata kerama siswa Sebelum lanjut ke materi Terlebih dahulu Ibu akan memperkenalkan diri Nama Fitratul Islamia SPDI Jabatan sebagai Wakil Kepala Madrasah Bidang Kesiswaan Alamat Sumuranja, Kecamatan Ampel Kabupaten Serang Peserta masyarakat yang ibu cintai Baiklah kita lanjut saja kepada materi yaitu tentang tata kerama siswa Sebelum ibu menjelaskan pengertian tata kerama siswa Terlebih dahulu ibu akan bertanya apa sih itu tata krama? Tata krama terdiri dari dua kata Yaitu tata dan krama Tata adalah ada aturan, norma atau peraturan Sedangkan krama, sopan santun, kelakuan, sikap atau perbuatan dari dua kata tersebut disimpulkan bahwa tata kerama adalah adat sopan santun kebiasaan perilaku yang lahir dari pergaulan sehari-hari. Perilaku atau kebiasaan seseorang itu terbentuk dimulai sejak lahir yaitu bisa dari lingkungan keluarga, terutama dari orang tua. Perilaku atau kebiasaan juga bisa dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat atau dipengaruhi oleh pergaulan sehari-hari. Jadi di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi kebiasaan ataupun perilaku seseorang. Pengaruhi tata krilma Itu ada dua Yaitu faktor Intern dan Faktor ekstern Adapun pun faktor intern Di sini yaitu Faktor yang datang dari lingkungan Keluarga sekitar Terutama dari Orang tua Sejak bayi Seorang ibu atau seorang ayah Sudah pasti Mendidik anaknya dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik Misalkan ketika hendak makan Anak pasti diajarkan terlebih dahulu dengan membaca doa Begitu juga setelah selesai makan Contoh yang berikutnya juga Apabila sejak kecil Anak sudah dididik Untuk membuang sampah pada tempatnya Itu merupakan kebiasaan Insya Allah Nanti ketika besar ketika, ketika anak mulai remaja Pasti anak itu sudah terbiasa Untuk membuang sampah Pada tempatnya Nah itu faktor dari lingkungan Keluarga Yang kedua adalah faktor dari luar, yaitu dari lingkungan masyarakat ataupun dari pergaulan sehari-hari seorang anak yang sudah diajarkan kebiasaan-kebiasaan yang baik dalam lingkungan keluarganya, setelah bergaul dengan dunia luar atau lingkungan masyarakat atau bergaul dengan teman-temannya apabila pergaulannya kurang baik Kebiasaan-kebiasaan yang sudah dididik dari lingkungan keluarga Bisa saja terpengaruh oleh lingkungan pergaulan sehari-hari Apabila anak itu tidak bisa mengendalikan diri Pasti anak itu akan terpengaruh dengan lingkungan Ada faktor yang timbulnya dari luar, dari pergaulan sehari-hari. Selanjutnya, tata krama itu ada tiga macam, yaitu tata krama pergaulan, tata krama berbicara, dan tata krama berpenampilan. Yang pertama, tata krama pergaulan dalam bergaul. Kita bisa membedakan Antara bergaul dengan Yang lebih muda Bergaul dengan teman sebaya Dan juga bergaul dengan orang tua Bergaul dengan anak-anak Ataupun anak yang lebih muda daripada kita Sudah pasti berbeda Caranya bergaul dengan teman sebaya Begitu juga bergaul dengan Orang tua. Nah, apabila bergaul dengan orang tua, kita sudah pasti memperhatikan sopan santunnya, ya. Tidak bisa disamakan dengan bergaul bergaul dengan teman sendiri. Itu tata krama dalam pergaulan. Yang berikutnya adalah tata krama berbicara. Dalam berbicara juga kita harus ada sopan santunnya. Bagaimana berbicara dengan adik, berbicara dengan teman dan juga berbicara dengan orang tua. Adapun dalam berbicara yang harus kita perhatikan adalah tidak menginggung perasaan, jangan memotong pembicaraan orang lain dan juga Lawan bicara kita dengan siapa? Selanjutnya, tata krama yang ketiga adalah tata krama berpenampilan. Tata krama berpenampilan di sini meliputi cara berpakaian, cara berjalan. Misalkan kita di MTs Negeri Lima Serang pada hari Senin Selasa memakai seragam putih-putih, berdasi, memakai sabuk, dan baju dimasukkan ke dalam celana ataupun rok. Rabu dan Kamis memakai seragam gantian biru ketika pelajaran olahraga. Dan memakai sepatu hitam kos kaki putih panjang di atas mata kaki Itu tata cara ber berpakaian ataupun berpenampilan Tata cara berpenampilan di sini maksudnya kita Tapi penampilan juga tidak menjamin perilaku seseorang Ada yang berpenampilan baik ya, Belum tentu perilakunya juga baik Begitu pula sebaliknya Bahkan banyak di zaman sekarang Seorang penjahat banyak yang berdasi Jadi kita tidak bisa ataupun kita jangan sampai Tertipu dengan penampilan seseorang Siswa atau tata kerama di MTs Negeri 5 Serang itu tercantum dalam tata tertib madrasah yang sudah dibuat oleh pihak madrasah. Kebiasaan-kebiasaan atau perilaku yang kita terapkan sehari-hari di MTs Negeri 5 Serang itu salah satunya diantaranya ada. Apabila kita bertemu dengan guru ataupun teman Diharuskan untuk mengucapkan salam Kemudian membaca Tadarus Al-Quran sebelum pelajaran dimulai Melaksanakan sholat duha, literasi membaca buku-buku pelajaran sebelum kegiatan belajar mengajar Sholat duhur berjamaah, sholat jum'at, kultum setelah sholat duhur Nah itu kebiasaan-kebiasaan yang diterapkan di MTS Negeri Lima Serang Secara garis besarnya, tata tertib MTS Negeri 5 Serang itu sebagai berikut Yang pertama, masuk pukul 7.00 Pulang pukul 15.00. Apabila terlambat, siswa akan dikenakan sanksi. Dilarang membawa kendaraan di lingkungan madrasah. Siswa dilarang merokok dan mengkonsumsi narkoba ataupun zat aditif lainnya. Rambut laki-laki berukuran 32,1 cm. Siswa wajib membuang sampah pada tempatnya Siswa wajib menjaga Kebersihan Ketertiban dan keamanan Lingkungan madrasah Siswa dilarang merusak Fasilitas madrasah Nah itu secara garis besarnya Karena kita Sudah termasuk Sekolah Adiwiyata, Maka Ditambah lagi, peraturan bahwa siswa diwajibkan untuk membawa tempat makan dan tempat minum dari rumah untuk mengurangi sampah plastik. Adapun tata tertib secara lengkapnya nanti akan dibagikan satu persatu oleh pihak madrasah kepada seluruh siswa. Dan untuk diketahui oleh wali murid. Demikian materi yang dapat ibu sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami dan dimengerti. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Dilahi Taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.